Allahumma salli ala sayyidina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menyawati salam mudah-mudahan hutangnya dilunasi banyak berutang lah kemana jel jel kemana jel eh hey, jel eh hey, hey, mana kapalane Bismillah alhamdulillah Bismillahi masha Allah la yasukul khair illallah Bismillahi masha Allah la yusrifusua Allah Bismillahimmaninshala maa kana bin ni'matin famin Allah Bismillahimmaninshala Allah no la hawla wa la quwata illa billah Allahumma sallim wa sallim ala seyyidina muhammadin miftahi babi rahmatillah adada maa fi ilmi Allah salataan wa salaman daimaini bidawa bi mulkillah wala alihi wa sahbihi man walal la hawla wala quwwata illa billah a'udzu rajim mannallahu min anfusihim ayatihi wa wa yu'allimuhumul kitab hikmata wa in kanu min qablu mubin imam ta'ala fi qasidatul burdah fa inna fadla rasulillahi hadyun hunatiqun bifami amma sadatinal para habaib rasulullah anak cucu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahina al-kiram al-habib abdul gadir al-habib muhammad bin soleh bin Abdullah al-haddar al-habib mustafa bin soleh bin Abdullah al-haddar ulun seorang dan nah, para guru-guru yang para guru-guru jatuh tampar nih para guru-guru para ustad para kiai para ustadah khabal khusus guru kita guru nasrullah dari bawahan Selan, Pasar, Terserah ulun eh, Guru siapa nih? Guru, Hah? Guru gue ke Haji Muhammad Juhri, tahu eh, Gue ke Haji Muhammad Juhdi, Dari Turki, Tungkaran belok kiri, <laughs> jangan ketawa ketulahan guru bapal ya kan dan guru-guru yang lainnya guru tuh di ujung guru juga lain kan oh mbak duduk sana jangan <laughs> ketawa bapal ne. ya kan dan para ustadah ustadah siapa ada ustadahnya kan ada banyak mana-mana banyak mana, mana, kerda mana, mana, potongan lalu reda, reda, ini Nah, <suara> <laughs> ya kan? <suara> para pejabat pemerintah, bapak bupati, dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing, bapak, bapak lurah, bini lurah, lurah, lurah. bapak camat, bini camat, bapak pembakal, bini membakal, menyadap, ada, ada, ada, ada mana, mana, mana, mana, mana, mana, mene, mene, mana, kaya zaman lah, ubahnya pada itu nih orang ada boleh itu hafal ya kan? <laughs> ya kan? Nah, dan bapak RT lawan bininya yang alhamdulillah setiap kali acara pasti karena pernah duduk di dalam, duduknya di luar terus menjaga nasi, menya ada lebihannya di masjidin bulik. Itulah gawean RT mulai mulai dulu sampai wahini ini, alhamdulillah, ya kan? Nah, dan sekena panitia penyelenggara hari peringatan lahirnya jujur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wassalam. alhamdulillah sudah menjadi tradisi berkita umat Islam atau berkebiasaan berkita umat Islam setelah masuk bulan Rabi'ul Awal mentakdibkan dan menyenangkan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al Imam Junid Al-Bagdali ada yang patuhkah? Halo, ya, Alimam Junid Al-Baghdadi, beliau mengatakan, "Kenapa, Jazilin, sangat beruntung?" Itu TK Al-Qur'an, kan? banyak orang bisa anak buahnya nih. Ya, kan? jangan tahu apa Alimam Junid Al-Baghdadi, sangat beruntung jika masuk bulan Rabi ul awam kita bisa duduk menghadiri dan mentakdirkan hari kelahirnya Nabi Muhammad SAW beruntung menjadi diri jadi, jadi nama baik-baik ada bakar rugi, tak ada bakar rugi orang yang ketika datang dari rumah hadir ke majelis ini karena Allah subhanahu wa ta'ala ada bakar rugi pasti insyaallah kita mudah-mudahan jadi orang yang beruntung amin dunia akhirat amin asalkan niatnya buju bujur kenapa Beb? yang dari rumah datang ke sini 100 pahala dapat selangkah 100 pahala dapat Amonya rumahnya jauh tambah banyak pahalanya yang dipikirkan ini rumah nang parak supaya pahalanya banyak kayak apa caranya Beb? mekeliling supaya supaya pahalanya banyak mekeliling Nah, tak, ya kan? makanya jangan main-main menyodong -main, main duduk ke sini hadir, kita baca gesidah kita baca maulid memuji Nabi Muhammad SAW beruntung kita buat apalagi kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. apalagi kita diberi rezeki lebih oleh Allah kita sumbangkan harta kita di jalan Allah kita sumbangkan harta kita di jalan Nabi Muhammad SAW ya kan? sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Asyid beliau mengatakan apa jasidin man anfaqadir haman ligira ati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hana Rafiqah fil Jannah siapa-siapa orang yang me hartanya satu dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah karena Rafika fil Jannah orang itu akan menjadi temanku kalau di sorga Amin Amin ya asalkan di dibari Jangan Amin Amin nih ya. Wanita datang ke rumah minta duit, Suki kesan sumbangan masuk masjid, mengadakan Maulid, memberi lima ribu, anak masuk surga. Mana ada surga lima ribu? Ada lah surga lima ribu. Kada ada. Ada surga lima ribu. Kada ada. Bukankah ada pahala ada aja? Cuma kada sesuatu ada sesuai bebang <gih> menyebut dan dan keluar duit berapa ratus ribu bah. bahkan berjuta-juta -juta keluar duit karena bapak eh bapak. tapi menyontong Allah untuk Rasulullah bapak. yang aku sayang lawan Nabi bah. mana ada 5.000 memberi 6 masuk syurga Pren ya bebang bawahan pasar ini bawahan pasar luk -luk. Luk -luk. ya eh bujur Bapak. Eh, rasa kada biasa. biasa Bapak. Yang ingin benar munnya tukar kesan badan dan seorang berapa bapang, aja habis kepada Bapak Eh, hendak eh, masuk surga mana ada surga gratis. Mana ada surga gratis. Napa? Maju kah? Sini aja gitu. Ya kan? wah adalah surga gratis kada ya, ya, ya, ya. bepang uh menyunukar kincuk uh kincuk uh tahu lagi kincuk pian ha kincuk berapa weni harganya elizabeth berapa elizabeth berapa harganya weni 4 4000 elizabeth weni harganya wan warna hijau tuh nah segimpat he itu nomor 07 itu warnanya habang lombok nomor 01 warnanya pink, nomor 02 itu ada ungu-ungunya sedikit nah itu, itu larang biar bibir tahan top yang listrik kadang mau kenapa bib itu bagus bapak nah, ada yang murah kincu, kenapa bib Dolby kincu Dolby halus lama hirang halus lama kehirang, akhir tertawa Ya kan, Bo, berapa aja ditukar? Ha, belum lagi belum belos on, bloss on. Nah, mama mahabangi pipi, pipi yang tahan top murid ringjing menyapa hirang hilang dapatnya belos on habis hilang putih jadi hampa. Ha, Merasa rasa kada biasa. bapak Ah, berapa aja ditukar? baju berharap-harat 700 sejuta bajunya aja apalagi musim buah ini musim buah utang 5000 sehari Ini potongan-potongan 5000 hutang utang ini nih, nih apalagi seragam nih, nih. ini begini jangan bayar pina mesti berseragam toang jahitnya wa ulun semalam deh biar tahulah ya seragam oriento biar tahulah ada bayar lebih lagi jahit ya ini dibuahannya nih udah di muka nih Pak bina mesti badan dan bu dan hara-harat tapi punya Allah yang ken banar menyeseruan dandanan harat guring di rumah lawan laki bulik di daster buruk dipakai orang mana Nabi bawahan pasar entah huja bapak. nangka itu pengen nangka itu, nak, masuk sorga mau nengken apa? Uh, ada kisah lagi, udah, dan, dan juga, Coba, menyana, apa, apa Tuh, karena Allah dapat pahala seorang. Iya, Kak, dari rumah ke sini dapat pahala. Kenapa? Karena karena Allah, maunya ada karena Allah. Karena dapat pahala, percuma. Ada kisah, Bu. Ini ada kisah, kisahnya nih, ada. Makanya, ulung kisahkan karena kesahnya ada, ada, ada, ada. ya jadi ulun kesahkan punya kesahnya kadar da, kadar Jolun ke ada mungkin ya kesahkan karena kesahnya ada, ya ulan kesahkan nampian kesahnya nih ini dasar bujur ada kesahnya coba akan dulu. Ulun nih sambil mengatakan bener kesahnya ada, makanya orang hajir tertawa sandar-sandar disini kesian giginya ke dada ada kesah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 <tuk> ada ada guru bisi murid bisi santri dua ekong. Ada guru bisi santri dua ekong. Dua ekong nih santrinya guru. Santrinya guru yang dua ekong nih. Eh, apa itu nih? Santrinya. Ku aduh heh. Guru bisi santri dua ekong. Ya kayak ini sudah Biar kadang alih, biar paham. Ada guru bisi santri dua ekong. Nang dua ekong nih santrinya guru. Ngaranya siapa beb? Ali lawan Umar. Si Ali ini di si kampung singkong bin Gumbili alias Jawa. <gumbe> bin Gumbili alias Jawa. Ya kan? sung-sung, Si Ali ini tulak ke kampung. Apa tujuannya beb? Memanen gumbili, memanen singkong. Setelah dipanen itu gumbili tadi lawan Ali. Si Ali ini ingat lawan Gorok. Eh, hendak <tuk> tabar eh hendak memberi guru pembeli min singkong alias Jawa ujar, mambil berkah sedih ujar. Hah, ya kah Ringkas cerita, ini ceritanya ringkas jalah ceritanya ringkas jah. Ringkas ceritanya habis eh Ini cerita, ini ceritanya diringkas lah, ringkas. Ringkas cerita, ini ceritanya diringkas. Makanya ringkas ceritanya supaya kisahnya ringkas, cepat habis. Itu nah. Kisahnya nih kayak, ini. Ini, kayak, ini, kayak, ini, kayak <laughs> ini. Ringkas cerita, si Ali ini tulak ke wadaguru. Tulak ke wadaguru bawa gumili. Nah, dengarkan nih. dengarkan Ya, tulak ke wadaguru membawa gumili, ketok ya, lawang tok, tok tok tok tok. assalamualaikum Waalaikumsalam eh eh kembali Enggir guru ada balik ulung guruh -e, tadi memanen Gumbili dikabut ingat guru yang -e, luar biar iya nak tabarukan memberi pian Gumbili guru -e. eh eh iya Engge, enggak enggak makasih banyak lillah Engge, ada nge lah Engge, ya guru ya si Ali tadi Engge ya diambil itu Gumbili lawan si guru tadi masuk guru ini ke dalam bapender lawan bininya Ubi Niko Tak mau nyonteh, apa lah ya kan? <tum> <tum> <tum> oh biniko, ini ujar guru, <tum> lan bininya, ini kesa, guru, lan bininya, oh biniko, ini si Alina bawa gumbili, kayak <tum> apa <tum> kalau Ali ini kita unjuki hadiah, kasiannya datang jauh-jauh. Nah, -jauh. <tum> eh boleh boleh Isha. tapi kenapa nanti unjungi? ada dari silapan apa kita lalu guru, eh kita semalam ada kalau diunjuki orang kambing daripada kita kadang maharaguk kambing kayak maunya kambing tuh jadi tunjuknya dah lawan si Ali nah diambilnya itu kambing lawan guru dijolong lawan Ali Ali datang ke guru membawa Gumbili buliknya yang dibawa kam kambing Wah, mulik si Ali sampai di tengah jalan terdapat lawan si Umar terdapat lawan si Umar kenapa jengang? pun jangan sampai tengah jalan terdapat lawan si Umar lalu si Umar menegur lawan Ali Le, dari mana Kam, aku dari Wadogoro eh, eh, kambing itu bang? diberi goro Kenapa jadi ikam diberi guru kambing ulun membawakan sidin gumbili dijulungi sidin ulun kambing lalu si Umar berpikir Umar berpikir ini kalau ahli datang ke wadah guru membawa gumbili buliknya yang dibawa kambing kayak apa kalau ulun tu guru di durian jangan-jangan ulun bisa dijulungi sidin sapi songon ini nah ini mulai, ya, si Umar. Ya, ah kan? Bahan ke pasar. nukar durian. Karena kenal ditukar Tukar. Nuh, pulun semalam nukar durian gue di Sungai Ulin. nukar durian Sungai Ulin. Bagus duriannya, nah. Karena kanal kainnya halus-halus. Ya, sedang lah itu, nah. Tujuh puluh lima ribu pulun bayari. Buh, ulun buka ke rumah. Sekalinya napa buruk beretan. Kurang ajar, mana? Ya? Habib dibunguli. Apa nah, kalau nang Kadang Habib nih Begini ditukar Lisa salawat Umar durian ganas ganas bagus bagus ya kan banyak ditukar kan dibuat di kardus dibawa lawat Umar ke Wadaguru tok tok assalamualaikum wa waalaikumsalam guru durian durian guru eh maka Umar datang ke Wadaguru membawa mobil pickup kenapa be? eh bulikannya jangan buat sapi eh Ali jambak gumbili bulik buat kambing gumbili itu murah empat ribu sekilo ini, ini durian hara-harat hara-harat duriannya guru eh nyaman-nyaman guru eh ikhlas, ikhlas ikhlas ikhlas guru eh keserpian hadiah diambil itu lawan guru durian dibawa ke dalam pulang berpender lawan bininya obiniko obiniko ya guru tadi, ini jari guru ya, kan? obiniko nih umar pulang datang membawa durian, harat pada ali tadi bawaan buh -oh. Ya Pak. ya Pak Ali bawa Gumbili Gumbili sekilo berapa 4.000 eh kayak apa kalau kita nih si umani hadiah eh ya Pak. Bapak ayah ya, dah tapi apa nanti unjuk kita lagi nak diberi kadang lagi sudah Napa nanti unjuk lalu jenguru tadi eh kandisi sudah kayak apa kalau Gumbili melihat Ali tadi kita unjuknya sudah lawan si Umar, umar, umar. gumbili berian ali unjuk, unjuk aja sudah Umar kasihan Umar jauh-jauh daripada kadang-kadang manapak baik ini aja kita unjuk diunjuknya lawan si Umar gumbili tadi beretek hati Umar ini kurang ajar mana guru ini aja jangan -jangan, ini jangan-jangan ini nah gumbilian dari ali tadi di unjuk ujar. maka awal maka si Umarnya babi kap harapannya Mbak sapi tahu tau napa gumbilin nyali dibawa nih tuh orang punya karena Allah kada karena Allah lain maka nalilai yaqin wa maka nalilai rindah yang hadir sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman mulus karena hambatan tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka kenapa Bim akan kandas di tengah jalan artinya apa kalau kita hidup hadir ke sini ke majelis karena Allah maka kita kulit akan bawa bahala Amin kalau kita hadir ke majelis karena Nabi Muhammad SAW maka kita hadir di majelis ini Insyaallah karena kita bakal mendapat syafaat Nabi Amin nah kenapa Bek, mendapat syafaat Nabi karena Nabi itu buai sayang tak, tak, tak. Nabi tuh cinta benar lawan kita Rasulullah tuh paham? iya kah? coba perlihat, Rasulullah kenapa? bi muhammadin Damat nalal afrah wa qulubuna fi dikrihi tartah hazal jamal wa nala yusufu ba'dahu muliat bimat isifat hil alwah dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang hati kita akan menjadi tenteram, dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki baik sekalian? Seorang Nabi, seorang Rasul, yang kacau. Seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf, oleh salah. Nabi Yusuf topai bungas buas Nabi Yusuf nih kata kita lagi. Bet. Nah, is the best now. Biar dia speak English. Huh? What's your name? Hah? No? Hah? aja Bapak Nabi Yusuf itu bungas. Sabaro kebungasannya Nabi Yusuf ada dana apa apanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu Makanya Nabi itu wajahnya putih. Abyadul jabini Ya kan? Kodeknya Nabi ini putih, kemerahan merahan rambutnya rasulullah panjang, hidungnya Nabi mancung, al fimimi yul yul hajib, ya huruf alif hidung Nabi, hidung pian huruf ba, itu pun ba nya ke belakang, keringat Nabi kayak apa Harum benar, keringat Nabi ini harum benar, keringat pian bau benar. Nak kayak acan, bu pete, iya ya, bu pete, bu acan, bu cengkol, iya ya, datang pegawai dari padang, dari mana di penghumaan, bulik ke rumah palu hibak, iya ya, apalagi mengangkat tangan bulu ketiak pemulu hibak, iya ya, jakannya titi, iya ya ya, buat mana beb, bawahan pasar, bapang, janda kita lawan tempe ketiak piantau lah seberapa jam tahunnya tempenya masak kenapa bib? ketiaknya mengandung ragi <laughs> nah, tak. artinya Kada kadada manusia sempurna selain Nabi Muhammad SAW kadada Nabi itu orangnya pemurah Rasulullah kadang kada Nabi suka membantu anak yatim suka membantu fakir miskin itu Nabi itu pemurah orangnya kita maunya sayang lawan Nabi, harus jadi orang pemurah jua uh. eee punya orkesan dan dutan, karaoke, mehimat, bejoget puluhan juta, keluar duit karena bapak punya pemulitan, memberi lima ribu eh, eh. buat mana beb? buat pasar kenapa jadi tahu, ulurnya nge aja lewat Menyadap ada pengantinan, berdutan, berhimat, makan dan do. tuh mendang ini anak ada karuan, nah joget sudah Tuhan Ini Muka-muka sakaratul maut masih lagi gawin nangka itu. Kadang-kadang menyawir-nyawir. Eh, menyawir-nyawir. Nah, nah, jar, nah jar. Coba jangan sumbangkan di jalan Allah. manfaat harta pian. Nah, harta kadang dibawa mati. Ya, duit kadang dibawa mati. Kamunya kadang ada duit. Mati juga ya. Mbabang kadang Eh, tisu mana? di Sobralan lada, lada, lada. nih dua puluh ribu tiga <tik> panitianya kada pemodal lalu bah <tik> tepaloh kadang-kadang kada kada jangan tertawa ya ah itu maknanya sayang lawan Nabi lah Ampunya Nabi memurah kenapa kita kada kada memurah Nabi itu orangnya apa bib maaf Rasulullah wa yalqun anidham fi gana wa Rasulullah turaknya yang pemaaf tuh waktu di kota Ta'ib di Mekah, mudah tulangkan beradaan ulur temennya bawa umroh pasti membawa ke sana ziarah ya kah Rasulullah waktu di Ta'ib di kota Ta'ib maka dilempari kotoran otak li Rasulullah Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Mendoakan orang itu mudahan dapat hidayah, mudahan orang itu diberi, allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala. Mungkinnya kada tahu lawan ulun, siapa tahu anak cucunya bakal pinanduk lawan ulun, Itu nabi. Coba kita Terempat. nang nang ini. Bapak. <laughs> Ya coba lihat ada diludahi orang berkahaya bang. Ya Kah? Ini kan kadang-kadang ketujuh je behwal, ruah tetangga behwal. Ah, mendiri orang ketujuh. Padahal Nabi Nafalaya, Gulwalaya, Faluilla, Maarofa. Rasulullah tu kadang-kadang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad, terkecuali semuanya nang baik-baik nang bago-bagus. Eh. Nah, kayak apa lagi sifat sikap Nabi Muhammad? Beb, sifat Nabi tu napa lagi Rasulullah tu orangnya murah senyum. Ya, Kak, ada perang Ya, Kak, sudah miskin, perang pulang. Siapa nama tujuh menyamati malaikat? Koler mana? eh, Bapak, coba aja kanya senyum. Pahala ialah. Nah, saya donde kohot tabas sumuh wal masyulkuainang. Walaumahul ewofah. Aku masih wahulkin nasib. Walagairu mahayaru roda tolongan. Isautti kan? ini Isautti ya kan? Make bekas banjir dipakai. <laughs> no bang Nabi itu senyum. Um, Rasulullah um, is the best man. You understand? Is the best man. <laughs> ya nggak nggak nggak ya tidak paham jawabannya nih. Mulut nih tuh jangan paham. pemurah Nabi itu senyum orangnya. Menyalahkan para ngotan Nabi ketujuh lah. Apalagi kebinian para ngotan siapa yang ketujuh? Iya ya eh, hey, laki bulik dari rumah di Cengangang. buka laki biar ya, ya, ya. ya kan? mba <laughs> pang coba laki turun menyabetang ke rumah yang Masya Allah kasihannya biar yang eh ambilkan tisu diusapkan nah itu ini ada laki bulik ke rumah mana duitnya? duitnya mana? kenapa nanti gawik? ada baduin? duit? Kicu habis, gloss on habis tulis kaning habis, M maskara habis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 Ya tuh Sayyid Muhammad bin Karim, al, Muhammad al, al Habib Anis bin, Alwi bin Ali bin Muhammad bin Hussein, al -Habsi, Solo. Beliau tuh orang senyum, tapi jangan senyum terus hingga hari tiga malam ngampihan Itu gila ngaranya. Siapa yang mulah Nabi tersenyum beb? Sahabat Nabi ngaranya Nuaiman. Nuaiman tuh ketujuh Rasulullah tersenyum. Eh coba nah, nah, nah, perangutan apa nenggat ketujuh iya ya kak menyemati melekat koler menakunya paeh jaga di ini jadi dan melekat hi koler eh nggak eh oke perangutan lumayan duitnya banyak, <r paso> duitnya banyak. <g |notimestamps|> <tushan> miskin perangutan baik mati ranai mbak pang ya kak dari miskin hidup manu perangutan pulang, -pulang. Eh miskin punya pemurah, sudah miskin pemurah, pemurah baguslah. baguslah, baguslah, bagus. bagus. jadi Imam Syafi'i Muhammad Idris al Syafi'i Muhammad, <tik> Ahmad, Muhammad. <tik> Allahumma, Muhammad. <tik> ini hari ini maghrib ada nah dua kali, maghrib sekali Isya dua kali, tadi pagi ini pulang lima kali nih hari ini, esok ulun ke Jambi tulak, Mustafa Wesik, doakan ulun, mudah-mudahan panjang umur esok pagi setengah sembilan ulun terbang pindah ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi pulang esok, empat hari di Jambi pulik pulang ke sini, kesian mamanya di rumah, ya kah setiap kali ulun keluar di rumah, pasti membisiki telinga ulun, yang setiap hari kau tinggalkan aku aja omah kalau wasan aku rumah piti kah mba pang iya kah Ya kan? tuh coba lihat beliau orang soleh senyum, jangan perang punya perang mati, wah koler kolera menakoni. Pas mati takoni melekat. Bisi apa ikam? Kada deh katanya. Nah miskin tadi takoni melekat. Bisi apa ikam? Kada deh katanya. Rumah bang pinjamin orang injer. Kendaraan bang jangan kendaraan katanya. Sabit daun telinga ada bisajar. Baca melekat ini mengalihijer menakoni injer baik masuk surga injer. Nah itu. Nah miskin tapi masuk sorga nah makanya lu akan buat bawahan petelat bawahan bawahan bawahan bawahan ya bawahan bawahan, bawahan beratan bawahannya tuh nah yang kan? mudahan miskin sekampungan pada tahu ya ba bang tapi dulu masuk surga nama nandak pilih aja ya ah ya, kan? suki so pendudian masuk surga, nah miskin dulu nama nandak nama nandak Hah? pasti pastinya sugih belum masuk surga. hanya nyamanan ya hanya nyamanan ya kan Rasulullah itu hidup Mereka adalah Allah. Nabi ngurusi urusan harta aja ada gunung hendak dijadikan emas Rasulullah ada mau artinya apa ada-ada dunia dalam kehidupan Rasulullah kita yang diurus dunia dunia dunia dunia dunia dunia dan dunia dunia kemahilil magar wa indama hiya mamar fafkir wa in fin nazar wa la takun kasaima pahamlah derepan dunia Dunia dunia yang kita diami sementara benar aja. tetapi dunia yang kita ini hanya sekedar umpat lalu benar aja, Kita hidup hidup di dunia itu numpang makan guring pegawi, makan guring pegawi. Sembahyang amal yang <tuk> makan guring pegawai, sholat, amun, amun kemana? Jen, lantas tas dibawa, bulikan nggak? Hei, jangan dijolongin nasi, menyulik dulu, bye, pintar aja, menyuluk madam sana aja boleh, bapak, ya kita hidup di dunia ini napa beb? Numpang makan guring. Makan guring, pegawai pegawai makan guring. Selebihnya, tak apa lagu sembahyang, untung-untungan lagi. Sembahyang, untung-untungan lagi. Hadir majelis, bah, bebinian Nah, pembanyaknya, di mana-mana pasti dah. Makanya ulun di rumah, atau pian. Paling ketujuh mendanya ada tamu, bebinian Eh, bujuran? bebinian nih, gue, gencang makan di majlis, bener aja? Di majelis, bah, makan. Hah. Oh undangan, seruan, pengantin tiga piring, habis makan makan nyoloh di hatimu, hanyalah lama-lama beratahan kena kencang buhan selan ini terkenal di mana mana. ada menyemakan kencang bener belum menyada cara acara, kok leher mengundang satu umat habis, baras bapak, kencang, -kencang Be, pengantin tuh, empat kali empat piring, makan, kokoleh, butuh mayang sop rawon membuat di jelengan, 2000 dua ribu ke dua ribu Bapak, pang, iya kah? nah tapi menyapa tamu ke rumah kayaknya eh, kan dapati mau makan gue kalau makanya nunggu tujuh di rumah tuh punya tamu pebinian kenapa jadi kayak itu? pendere jaga gawian Ya kan, disuruh aja makanan. Ada pati mau, penter tuh bang. Anu BP sama malam BP ulun tukarkan iwa. BP keser laki ulun bapuja. Tapi untuk laki untuk BP karena karena ketujuh BP ketir ulun nih ngalih. Pulang boleh ulun BP ke pasar berapa? Pulang BP canya BP ulun ke pasar. Maka karena ulun tukarkan haruan pulang BP iya. Sini kena ketujuh. Jadi ulun BP tentang batimau laki yang kayak apa? Nangkai ini BP laki. Menjadi laki ulun coba mama yang terus BP. Karena ulun sadikinnya terus BP ulun BP. Makanya ulun BP Alpha TH. Bang bangai itu eh suruh aja makanan, kan dapet mau maunya makan tu binian, lain pada lakian punya lakian, hih bapak penter, makan-makannya ano bebe semalam bebe onggg onggg itu e, e, yeah. itulah, tapi itu lakian di ulun lah ulun sana mau lakian sini insyaallah ya kurang lebih lah bapak, ulun semalam gue pernah kejadian di rumah tuh Be, ulun nukarakan wadai di rumah itu toples ulun hibak di rumah itu ulun nandaki toples banyak di rumah itu sepanjang hari ya we ini ampe dah teman hari semalam ada toples ulun habis gue keda di isinya ulun tukarakan 200.000 pemodal pemodal ulun 200 ribu, ulun isi toples berataan di rumah hibak tutung hibak esok harinya datang bubuhan banjir, dua mobil sebuah mobil isinya de, orang orang anak dewasa keda sebuah mobilnya sih kagak umur empat tahun lima tahun turun banyak banget bah joloni musibah ini harona. karena banyak datang <risas> banyak banget mau lima belas sekong ada harona yang kayak, iya nah, nah, kayak arisan di rumah ulun bah iya panggil ulun kenapa ini yang kayak arisan di <addicted>. rumah ulun hipak ya masuk <lciamo> rumah beb assalamualaikum surah, beb masuk, beb beb masuk sebab beb masuk masuk wadai diadak di ujung belum disuruh lagi ulun ke dalam, masuk lagi ulun ke dalam, masuk ke dalam, keluar pulang wadah itu pembukaan, sudah ya Allah dibuka, lalu buahannya Beb, minta, bebelah, oke, okay, serauk nah, no. makan-akan, buat di kantong ambil pulang, bebelah, oke okay, serauk, gak tau, emak, ejelon ini ini tamu kerampok, kah Mohon banyak banget rumah habis buat biar setengah jam kamu di rumah duduk pada ulun buat 200.000 dua 200 ribu pengodal. habis ludes berarti balik ke rumah ke semalam lopiran ulun kasih eh, ulun di hati dua ribu selamat buat di kantong salaman pulang 10.000 ribu alhamdulillah lumayan andoat di kantong ya kah? salaman pulang turun beturun, beturun memberi salaman pulang ulun di hati lima ribu kurang ajar benar memberi Habib lima ribu. Pergi ke Habib tuh ngaparkir kah? Lima ribu, lima ribu. Lambat Sugih. <laughs> Bapak. <laughs> Aruh orang ngabulik gue kantong ulun hitung ulun, ulun hitungi. Orang ngabulik. Berapa jumlahnya Bib? Sembilan puluh ribu. Bermodal dua ratus. Dapat sembilan puluh. Takut kor? Mulai mulai tuh sampai wahini, di rumah tuh koler lagi pada wadai mulut nandaki banyu aja ya biar kampung parut minum sana di tangan aja Dia ya, mohnya masih kurang banyunya banyu irigasi lu bukakan baru makan aja terus enggak banget tahu rumah hampir pun guru sikat berait hantem orang mana Beb bawahan pasar Tapi kenapa, babe? Nekmat diberi Allah. Alhamdulillah. Kita makan sehari berkali kali, kali. Alhamdulillah. Rasulullah. Tiga hari, Nabi. Bu. Tiga hari, boy. Tiga hari, Rasulullah, boy. Bayangkan. Tiga hari, Nabi Muhammad. Ada dek makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah. Wasedamin shagabin ashaahuwatawa. Tahtalhiya. Arti kasih hamut rafal adamii. Di golongan tabir Rasulullah. Di bawah golongan tabir Rasulullah ada tiga biji batu. Artinya nabi tiga hari Nabi Muhammad. Ada dek makanan yang masuk ke perut mulia Rasulullah. Salutala salah. Kita ni napa dah? Alhamdulillah. Diundang ke mana orang? Hantau berai. Biar kami diundang makanan. Datang aja. Kenapa? Enak Nasi dapat pendek lo nakinya yang kita hampir ini pemasak semingguan kenapa undangan terus undangan undang undang lancar lancar lancar lancar <tulah> Alhamdulillah dia tak ada syukur aja lagi coba disyukuri ya berbasalah hajum manusia hidup nih ngaleh ya kan coba lihat Nabi itu kayak apa Nabi kadang mulia ya kan mulai sejak dalam kandungan Siti Aminah Rasulullah sudah diberi kemuliaan oleh Allah Iya kan. Wa hina barza sallallahu alaihi wasallam min bathni ummihi barza rafi antar ila as-sama. Mu'minan bidzalika arfa' ila anna lahu syarafan ala majduhu was-sama. Wa kana waqtu maulidi sayidil kaunain min asyhur syahra Rabi'ul Awwal wa min al-ayami yawmal ithnan. وموضع ولادته قبره بالخرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخطوناً مقهولاً بكتوءاً سره تولد ذلك الاشرف عند الله أيدي القدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم Beliau dilahirkan oleh seorang ibu, siapa beb? Siti Aminah, ibu yang sangat luar biasa, ibu yang solehah, melahirkan Nabi Muhammad SAW. Keluar Nabi Muhammad, lahir Nabi, pandangannya ke atas Rasulullah. Ke langit menunjukkan bahwa Rasulullah itu memperoleh kemuliaan dan kehormatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kah? Lahir Nabi Muhammad SAW di muka bumi dari hari-hari Nabi Hari Senin bulan Rabiul Awal, tempat lahir dan makamnya, Haramin. Haramin itu apa beb? Dua tempat haram, dua tempat haram. Bukan berarti di Mekah itu haram Madinah ada asam petanya, tempat haram garannya ya Mekah Madinah di Mekah itu tempat kelahirannya Rasulullah, di Madinah tempat dimakamkan jasad Nabi Muhammad SAW di Mekah di mana beb tempat tempat kelahirannya Nabi wah ini tempat kelahirannya Rasulullah dijadikan oleh orang tua anu menit perpustakaan ya kah? warnanya kuning anom kuning anom. Pian punya keluar daripada tower zam zam yang pernah umroh nih, yang pernah yang keluar dari tower zam zam kena pian belok kanan, keluar dari pintu tuh sedikit belok kanan, terus lah kena pian belok kiri pulang jangan sampai taruh mentok, blok kiri, blok kiri, terus karena ada jembatan, nah, karena lewat bawah jembatan jangan ke atas, lewat bawa jembatan, terus karena ada perbaikan jalan, hanya belok kanan tutup belok kanan, kena terus, itu terus tembus ke kelampayan lain bapak nenek bapak Lain. lain, mudahan tulakan beratan, amin boba <laughs> Nah, di Madinah apa baik tempat dimakamkan jasad mulia Nabi Muhammad SAW lahir Rasulullah sudah dalam keadaan berhitan Rasulullah lahir sudah dalam keadaan berjelak Nabi Muhammad SAW lahir beliau sudah dalam keadaan tali musa terpotong itulah kemuliaannya Nabi Muhammad makanya kalau kita mengisahkan tentang kemuliaannya Rasulullah fa'inna fulillahi lai salamu khadiyun fayurib Eh... Saatnya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah. mengesakan Kenapa babe? Saking banyaknya kemuliaannya Nabi Muhammad. Al Habib Ali beliau mengatakan, wa la ya zaman ma Hancur sudah dunia ini, rata dengan tanah. Ada, ada lagi manusia yang hidup di dunia, masih banyak lagi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam tuh, hanya mengaku sayang lawan Nabi, ya kah? salawat jangan pernah ditinggal eh hey, itu boy. eh daripada kita mendiri orang, tasbih itu di tangan jangan pernah ditinggal bawa tasbih itu, kemana-mana tasbih itu dibawa, nah mulutnya boy, kada pernah lepas tasbih nah, nah tasbih wajah di jalan, mau apa pasar ke mana? kah di hati Ramonto, makanya berkah. Kenapa pintu nyampe betasbih, Baca Al-Quran, Tuhan di hati di makah Madinah mencatat. Bih, saffullah, melihat babinian bungas. Kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, kumailah, Ya Jangan ditinggal, salawat dibaca itu eh, supaya berkah. hidupnya, nanti cari berkah. penjualan musah yang dicari berkahnya, bukan ujungannya. Lain. Berkahnya punya ujungannya itu gampang. Cari ujungan tuh berkah nih. Hadir ke sini, berkah salawat, berkah Nabi. Ya, ada lah. Nah, daripada kita menjadi orang berhiman kelawat dibaca itu oh, oh. ya kan oh, ya Rob biar Alim alha Alram ya Abiyan Alim alha وهجقتها الأمال يا ربي ياه عالم الهال يا ربي يا الهال إليك وهجقتها selawat dibaca misi anak, halus, gendong anak, hamil, usap kepalanya bacakan selawat jangan dinyanyi mat mat mat, mat. terjadi <laughs> jangan dinyanyi gendong anak dinyanyi iwak uh, peyye iwak uh, peyye usap kepalanya anak. anaknya tuh tukang mahabisi peyye tetangganya Sudahnya nang lagu ting-ting nitu ke mana kemana mana yeah. Pas ganal anaknya sasat terus. <laughs> kemana kemana. ke <laughs> Coba aja baca selawat di anak, ya yeah kan? Subhanallahi ban dikru aizzal dzakirih pahuang jalislah Allahu Orang disautin. Nang <tik> nang nang aja kewin. <tik> Bapak. <tik> <tik> ya. Ka? Ya selawat. Ya Ya, biar menyabisi anak usap kepalanya bacakan salawat itu yang datang ngalanya malaikat Hafadzah. Saya mendoakan anak itu. Hai, anakku, jadilah engkau anak yang soleh dan salehah. Ayahmu, ibumu ahli berselawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat Ya Hari-hari dibaca salawat seribuan kali ada wabah jua ratusan kali ada wabah jua baca selamat Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah, Ibn Abdillah, Ibn Abdillah, Ibn Abdillah, Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Habib Allah. يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktaruhum alayya Orang yang paling parak duduknya lawan aku kala di akhirat, orang yang paling banyak membaca salawat Semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Hajat ad-dunya wa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah usnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasul hatimah ya Allah biha ya Allah bihasul hatimah Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kinadha banar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin mungkin ini saja perlu sampaikan minta maaf minta halal minta redha minta duit walaupun minikum kadang-kadang tuh ada yang anak banyak ada lagi banyak tuh Mana banyu tadi? Bajam, tuh. tuh. tuh. Di sana ada, di luar ada banyu. Banyu ada. Lawan ini ada ulun embak anu banyu zamzam. -zam. Zam, zam, zam. Lah. Zam. Nah, ini. Ini, ini. Nah, ini zamzam. -zam. Zam, zam, zam. Ini zamzam ulun semalam bawa dari dari Mekah. Bawa. bawa tuh banyu tuh ada tuh. Bawa dari Mekah semalam zamzam. -zam. Alhamdulillah, Mudah berberkah beratan yang minum mudah tolak haji tolak umroh berataan nah ini hadiahnya jam-jam ini selawir ribu rupiah sebotol, selawir ribu rupiah sebotol, lah kena kawajak lampenitia hubungi, nah itu banyunya ada lagi datang tuh, siapa yang hendak banyu tadi banyak lagi, dah, ini saja anda perlu sampaikan, minta maaf, minta halal, minta relwah, ya kah dunia hela lampian seberatan mohon doa terakhir belum tuntung jangan ada yang bulikan dulu Menyadeng bulikan ulun doakan mudah-mudahan murid-penbisulan berataan <SILENCIO> yang ah wala'amin kub sema'salamualaikum warahmatullah wabarakatuh acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al Habib Abdul Ghadir bin Salih Al kepada beliau dipersilahkan pembawa acaranya kabur. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن wa tutahhiruna biha sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa biha khairat wa hamdu syukran wa fadla Allahumma ya muyassira kullal 'asir wa ya jabira kullal sahib kulli farid wa ya muqawiya kullu yassir alaina 'asir fa taysirul 'asir alayna yassir Allahumma ya man yahtaju ila al-bayan hajatuna kathir hajatuna kathir hajat kathir wa anta 'alimun biha wa khabir wa anta alimul fiat wa wa bi rahmatika wa binafiddunya amin wa ada amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، آمين. وفقنا عذاب النار بالنار، آمين. سبحان ربك رب العزة عما سيفو، آمين. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يا ربي المصطفى بل لي مقاصدنا واوف لنا ما يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بل لي مقاصدنا واوف لنا ما ماض واسع الكرم يا دانا واغفر لنا مما ماضي وسع القرام يا ربي بالمصطفى بل المقاصد واغفر مما ما ماضي وسع القرام يا, ما يا أرحم الذي يا رحب الذي يا الذي سبحانه Rahman, rahman, Muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya rahman, rahman, Nama mana, min Mau Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku panitia pelaksana mengucapkan mohon ampun dan maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam acara kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada yang hendak air zam-zam itu di luar ada dan di dalam ada jadi anunya selawir ribu tadi yang mau zam-zam